What's up guys, welcome back to my channel Klesi Pongkosir Gue Rimas Momod Momokas istrinya Diva Di video kali ini gue bakal bikin video reaction tiktok Bareng istri gue anjing noise motor bangsat. <tuk> gue bakal bikin video reaction tiktok bareng istri gue tercinta Cila dulu <tuk> <tuk> uh, Yang sebelum kita masuk ke video yang satu ini yang belum subscribe subscribe dulu, yang belum share juga video-video video sebelumnya yang belum nonton nonton dulu lah ya. Ya yeah, kalau bisa iklannya jangan di skip ya. <laughs> Oke okay, langsung aja kita ke video reaction first. Anjing, anjing, mau anjing, mau anjing, aku kok? Wah, oh, kalau kayak gini mah, pengen kawin lagi ya, Anjing, sampai bawang nggak tuh? Oke okay lah, oke oke oke oke oke next next next next ini, ini ini apa nih? Gak jelas banget nih dalam mobil anjing, niat banget. Asyik. Kenapa nasi? Aduh. <laughs> Lu mau di aw dalam mobil niat Asik, asik, asik, makin kenceng asik Iya, bagus Anjiiiiik eh, eh. Sumpah aneh banget Anjing, <laughs> anjing, anjing, anjing Anjiiiiik Bulat banget pantatnya, tapi... <tik> Kita coba mba yang satu ini kamu sih gigi semua sih wah dia emang bisa bisa gak bisa gak bisa bisa dah bikin video kayak gini grinding ini Asik. <tang muncul dengan suara> coba kamu bisa nggak kayak gitu? Bisa. Coba. <tang> coba <muncul dengan suara> coba coba coba. Coba. Coba twerk dong, coba coba. anjing dong, ya kan gitu Coba kamu gimana coba coba aku mau lihat Coba Coba Coba coba coba Oke okay. Let me try <laughs> Coba coba coba coba <laughs> <laughs> gitu gitu Hahaha <laughs> Anyi! <laughs> gokil, gokil, gokil, gokil. <laughs> Tetap, ini udah pengen ini. Nah, kamu bisa kayak gini nih, anjing. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Gua kayak gini, gak bisa. Halo, gas shot itu teh. Oh. yang ini, ini. ini. Dua-duanya mau dong uh, ini, nih sama. Oh, bisa, enggak bisa, ini. Banjir masjid. Ah, he, ah, he, ah he, mau kawin lagi ya? kawin doang kan, kawin mau nikah, kawin sama nikah beda. <laughs> anjing ini dia, ya ini dia. Ini aku tahu kawinnya aku tahu jadi anjing ya. ya guys. Oke okay. uh, Buat temen-temen sekalian Semuanya uh, uh, Aduh anjing Gak konten man. Sebel banget <tellan> <tellan> <gimana> Jadi, begitulah e, reaction gua re, Reaction gue mah happy ya? Lihat yang kayak gitu, celah-celah mah gak happy pastinya <tellan> Apalagi si Joni, malam ini aku cekik lagi. Joni, cekik sama kamu ya? Johnny, hahahahahahahahah! Buka caranya. jangan! Oke, oke, oke, segitu aja reaction dari kita ya. E, nanti. Kalau mau ada reaction part 2-nya, kalian boleh komen di bawah Kalian boleh request Jangan ada yang nyuruh part 2 Udah aja selesai Boleh lah part 2, boleh uh... Tapi nggak enggak yang kayak gitu Boleh yang kayak gitu Ya udah, ya udah ya udah, udah. Thank you ya buat yang udah nonton Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe See you on my next video kalau mau ada reaction lagi, komen di bawah. Kalau uh, tentang minuman, boleh juga uh, request deh. Apa minumannya, ntar gue bikin kontennya ya. Segitunya, thank you so much. Yang udah nonton, bye bye. bye.